Hadirin jemaah, salam Jumat Rahimakumullah. Suatu ketika Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badru bil amali fitanan artinya bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya badai fitnah bukan fitnah tetapi badai fitnah Fitnah yang banyak sekali sehingga menjadikan dunia seperti sepotong malam yang gelap gulita. Di masa itu seseorang di pagi hari masih mukmin masih beriman, sore harinya menjadi kafir. Atau di pagi hari seseorang masih mukmin beriman pagi harinya menjadi kafir. Dia rela menjual dinnya, agamanya demi memperoleh meraih kenikmatan dunia. Saudara sekalian rahimakumullah, hadis ini termasuk min alamatis sah, Termasuk hadis mengenai tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Atau hadis mengenai tanda-tanda akhir zaman sewaktu Nabi menyampaikan sudah barang tentu yang dialami para sahabat tidak demikian para sahabat tidak mengalami badai fitnah yang menyebabkan dunia menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita. tapi kalau kita mau jujur kita patut khawatir Hadis ini justru mengisyaratkan kondisi yang kita sedang alami sekarang ini kalau kita lihat di sekeliling kita Fitnah telah melanda kehidupan kita Dalam jumlah yang sangat banyak Hari ini fitnah bukan saja dalam urusan harta Bukan saja dalam urusan wanita Bukan saja dalam urusan tahta Tetapi fitnah sudah mencakup berbagai aspek kehidupan Ada fitnah di bidang ideologi Ada fitnah di bidang politik ada fitnah di bidang ekonomi, budaya, pendidikan, kedokteran, farmasi, pertanian, peternakan. Semua bidang kehidupan hari ini telah disusupi, dilanda oleh fitnah. Sehingga kata Nabi, dunia menjadi laksana sepotong malam yang gelap gulita. Dan memang hari ini kita merasakan kegelapan itu. Sekalipun makna gelapnya bukan gelap secara harfiah tetapi gelap secara kiasan kita dikepung oleh nilai-nilai gelap Pak nilai-nilai terang itu sedang terkurung yang ramai yang semarak adalah nilai-nilai gelap contoh kalau kita bertanya mana hari ini yang lebih merebak adakah ketaatan ataukah kemaksiatan saya kira semua kita sepakat yang lebih semarak sekarang adalah nilai gelap, kemaksiatan. Sedangkan nilai terang, ketaatan, sedang tersembunyi, sedang tidak tampak. Atau kita ambil contoh lain, mana yang lebih semarak sekarang? Nilai-nilai ma'ruf atau nilai-nilai mungkar? Saya kira kita sepakat. Nilai mungkar lebih ramai hari ini dijumpai daripada nilai ma'ruf lebih jauh lagi kita bertanya mana yang lebih ramai hari ini nilai-nilai keadilan ataukah nilai-nilai kezaliman kita tidak bisa pungkiri hari ini nilai-nilai gelap kezaliman begitu dahsyat melanda di sekitar kita sehingga hampir setiap hari kita harus mendengar berita yang menyayat-nyayat rasa keadilan kita sebagai contoh yang baru-baru ini terjadi pada skala nasional di negeri ini, ada seseorang yang melakukan pembunuhan terencana, dan ketika sudah masuk ke pengadilan, sudah banyak rakyat yang menduga kuat, ini akan dihukum mati ini orang. Dan benar, keluarlah vonis dari hakim, hukuman mati. Tapi tiba-tiba ada aturan baru. Bahwa orang tidak boleh dihukum mati sebelum diuji coba dulu 10 tahun. Kira-kira dia bisa bertaubat atau tidak. Ini aturan dari mana? karenanya dalam Al-Quran, hukum kisos itu <tuh> min hukmin lai, Termasuk diantara hukum Allah Ta'ala. Allah jelas-jelas menyatakan dalam berbagai kesempatan, Alanf bil anfi, wal bil udhni, sinni, wal nafs nafs. Hidung dibalas hidung, telinga dibalas telinga, gigi dibalas gigi, nyawa dibalas nyawa. Jadi hukum kisos, pembunuh terbukti telah melakukan pembunuhan, lalu dia harus mati, nyawanya juga harus dicabut, kecuali kalau keluarga korban merelakan untuk tidak dicabut nyawanya asalkan membayar dia itu bahagian dari hukum Allah yang mustahil mengandung kezaliman tetapi hari ini hukum mati ini digambarkan sebagai hukum yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia karenanya harus ada catatan jadi saudara rahimakumullah hari ini kegelapan meliputi kehidupan kita yang lebih mengkhawatirkan lagi kemudian Nabi melanjutkan bahawa di era badai fitnah itu, di mana ketika kegelapan itu melanda, maka akan muncul fenomena yusbihur rojulumakminan wayumsika kafiran. Seseorang pagi hari masih beriman makmin, sore harinya menjadi kafir, atau sebaliknya kata Nabi di sore hari seseorang masih beriman mukmin. pagi harinya menjadi kafir jelas tegas, Nabi menggunakan kalimat pagi beriman sore kafir, sore beriman pagi kafir Nabi tidak menggunakan kalimat pagi berbuat baik, sore berbuat buruk, bukan perbandingannya bukan antara amal baik dengan amal buruk pak tapi antara seseorang paginya masih beriman sorenya kafir ini jelas pilihan kata ini bukan sembarangan bukan main-main dan memang realitas dunia hari ini menunjukkan bagaimana umat islam hari ini ditawarkan berbagai jebakan-jebakan syaitan yang kelas dosanya bukan sekedar dosa kecil as-sagair bahkan bukan dosa besar al-kabair dosa besar itu al-kabair tapi bahkan dosa yang paling mengkhawatirkan yang para ulama menyebutnya sebagai dosa nawaqidul iman dosa yang jika dikerjakan seorang mengaku muslim maka batal imannya hilang imannya dengan kata lain dia terjerumus ke dalam dosa murtad dan kemurtadan yang dimaksud bukan kemurtadan yang gampang dideteksi, Pak. Kalau ada orang Muslim tertarik dengan ajakan para juru dakwah agama lain dan akhirnya dia keluar dari Islam, ini murtad yang jelas, Pak. Tapi yang repot adalah hari ini banyak jebakan-jebakan syaitan yang menyebabkan seorang Muslim terlibat dalam dosa murtad yang tanpa dia sadari. Kami kasih contoh Hari ini ada sebuah ajaran Faham Yang sengaja disebarluaskan oleh Penguasa dunia hari ini Dan kita harus ingat Pak Penguasa dunia hari ini bukan orang beriman Sudah 100 tahun lebih Allah Ta'ala menguji kita umat Islam Dengan posisi kalah Kita umat Islam sedang kalah sekarang Dan Allah berikan kejayaan kepada pihak lain Sejak tahun 1342 Hijriah, sejak tahun 1924 Masehi, siapa yang memimpin dunia sekarang? Sekarang yang memimpin dunia adalah Barat. Barat itu Eropa dan Amerika. Pak. Eropa dan Amerika merupakan The Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani, Pak. Mereka kafir, Pak. Dan Allah abadikan dalam Al-Quran bahwa mereka punya ambisi apa ambisi mereka Allah nyatakan dalam surat Ali Imran ayat 100 ya ayuhalladzina amanu intuti'an fariqam minalladzina utul kitab wa ba'da ba imanikum kafirin artinya hai orang-orang beriman jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi kitab maksudnya ahli kitab Yahudi Nasrani niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir setelah beriman jadi yang memimpin dunia sekarang ahli kitab ini Pak mereka bikin program-program untuk memastikan umat Islam jika mau mengikuti program itu mereka bukan sekedar dosa kecil bukan dosa besar tetapi dosa murtad Pak keluar dari agama Allah dan seringkali murtadnya tanpa sadar salah satu contohnya adalah program penyebar luasan faham pluralisme hati-hati saudara-saudara rahimakumullah faham ini telah memakan korban tidak sedikit umat Islam apa ciri-cirinya orang sudah menelan bulat-bulat faham pluralisme Cirinya adalah dengan ringannya, lisannya berkata: "Semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar." Ketahuilah, Pak, kalimat seperti ini: "Jika diucapkan oleh seorang mengaku Muslim, saat itu juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, imannya, diri, hapus, hilang, murtad." Karenanya kalau ada diantara kita yang duduk di majelis salat Jumat hari ini di masjid ini pernah mengucapkan kalimat ini Fathubu Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ustadz mengapa sih mengucapkan kalimat-kalimat sederhana seperti itu saja menyebabkan seseorang murtad Ustadz ini berlebihan Betul saya berlebihan jika saya berbicara tanpa dalil karenanya Mari kita bongkar dalilnya catat satu Ali Imran 19 apa kata Allah inna Islam sesungguhnya agama yang Allah Ridha'i di sisinya hanyalah Islam masa seorang muslim sudah membaca Al-Quran sudah pernah ketemu ayat ini lalu dia masih juga menawar-nawar dengan mengatakan ah enggak juga lah Allah enggak mungkin hanya ridho dengan Islam sebagai agama buktinya apa? tetangga kanan rumah saya bukan muslim tapi baiknya luar biasa sama saya setiap masa istrinya mesti sebagian makanan dikirim ke rumah kami sementara tetangga kiri rumah kami muslim jenggotan segini anggota partai Islam koruptor Enggaklah agama baik-baik semua Pak tergantung oknumnya. Ha, ada ucapan seperti itu pernah didengar Ketahuilah, Pak. ucapan seperti ini berbahaya dari segi akidah ya sebab Allah tidak mengatakan sesungguhnya agama yang Allah rizai salah satunya Islam bukan salah satunya Pak hanya Islam tidak puas dengan ayat itu silahkan catat ayat berikutnya Ali Imran juga ayat 85. Apa kata Allah? islam Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya agama itu dan dia di akhirat kelak nanti akan tergolong orang yang merugi. Apakah kalimat ini sulit difahami, Pak? Sehingga seseorang masih mau tawar menawar dengan Allah Taala dan merasa dirinya sebanding dengan Allah, bahkan lebih cerdas daripada Allah, sehingga mengatakan, ah, ndak, ah, semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar. Nauzubillahimindak. Satu lagi ayat biar witir jadi tiga. Surat Al-Hijr ayat 2 Apa kata Allah dalam ayat ini? kelak di akhirat nanti seringkali orang-orang kafir itu berkata aduhai alangkah baiknya seandainya dahulu kami menjadi muslim ini adalah kalimat penyesalan kaum kafir di akhirat nanti dan terutama penyesalannya karena apa karena sewaktu di dunia He has made the wrong choice of religion Dia telah memilih agama yang keliru Dalam hidupnya Jelas Pak? Nah jadi Saudaraku rahimakumullah Sebagai penutup Khatib ingin bertanya Dan tidak perlu dijawab Karena ini bukan tanya jawab Jika ada orang mengatakan Islam agama paling benar Adakah kalimat itu benar atau salah? Jawab Salah tidak ada ayat dari Allah, tidak ada hadis dari Nabi yang mana mengatakan Islam agama paling benar. Yang ada adalah ayat sebagai berikut. Catat at -Tawbah ayat 33. Wal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alal kulli walau karihal musyrikuun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya Muhammad SAW dengan membawa petunjuk Al-Quran dan dinul haq agama yang benar Al-Islam agar Allah menangkan Islam di atas segenap agama lainnya sekalipun kaum musyrikin tidak menyukainya jadi dalam ayat ini Allah jelas menyatakan Islam itu agama yang benar Allah tidak mengatakan agama paling benar kalau Allah mengatakan Islam agama paling benar, berarti kita juga boleh menganggap agama lain benar, tapi kurang benar. Sementara Allah minta kita nyatakan Islam itu dinul hak agama yang benar, yang berarti agama lain apa, ya, Pak? Simpulkan sendiri. Sidang Jumat rahimakumullah, untuk menegaskan kembali yang kita bahas tadi, khatib menambahkan satu ayat lagi, yaitu surah. Al-Baqarah ayat 109. Allah berfirman, "Wadzakzirum min ahli al-kitabi imanikum kuffaron hasada, min haqq." Banyak di antara ahli kitab, kaum Yahudi Nasrani menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kalian umat Islam setelah kalian beriman menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Jadi saudara ku rahimahumullah sadarilah kita bukan sedang menjalani zaman yang boleh tenang-tenang saja pak. Karena zaman ini Allah sedang memenangkan kaum Yahudi Nasrani memimpin dunia. Sedangkan mereka dengan segala kecanggihan sains dan teknologi yang mereka kuasai. Mereka sebar berbagai upaya memurtadkan umat Islam. Dan salah satunya yang kita sudah bahas agak dalam pada khutbah Jumat kali ini adalah faham pluralisme, hati-hati dengan faham ini. Dan sebagai kesimpulan terakhir, kami ingatkan, sekalipun seorang Muslim mukmin sudah yakin Islam agama benar, satu-satunya agama lain batil, Pak, ini bukan alasan kita boleh berjalan di tengah umat manusia dengan membusungkan dada kenapa karena yang Allah katakan benar sempurna adalah agamanya sedangkan kita bukan agamanya Pak kita ini hamba-hamba Allah kita ini penganut Islam kita ini muslim yang namanya muslim penganut Islam itu manusia Pak manusia kadang-kadang bisa benar kadang-kadang bisa salah tapi yang sempurna adalah agamanya Islam Ya, tolong bedakan ini supaya kita tidak kemudian menjadi orang-orang yang arogan berjalan di tengah umat manusia yang beraneka ragam agama dan keyakinan. Tapi itu bukan beralasan kita kemudian boleh tawar-menawar dengan Allah Ta'ala dan tidak mau yakin bahwasanya al-islam wal-haq. Islam, wal Islam satu-satunya kebenaran dari Allah Ta'ala. Inna wa malaikat ta'u yasalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama ala Ibrahim wa ala Ibrahim Allah ta'ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid allahummaghfir lil muslimin wal muslimat wal muminin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladina amanu innaka rahim allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghir rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lilmuttaqina imama allahumma a'izz al-islam al muslimin allahumma adillash shirka wa mushrikin allahumma ansur al muslimina al mazlumina al mustadha'fina fi kulli makanin wa fi kulli zamanin khassatan fi falestin fi syam, sham fi surya, fi gazzah fi myanmar fi zinjang fi hindiya, fi Rohingya, fi indonesia fi afgan في يمن وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم في سبيل الله في كل مكان وفي كل زمان اللهم انا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنة النار والحمد لله رب العالمين الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر واقم الصلاه لنفع الرهات سوف يعلمون ان نحن قادمون